Aslusabek. Asal yang ketujuh. Hukbud dunia. Ini katulah warah Jadi penyakit yang membinasakan yang nomor tujuh. Hukbud dunia. Galak kedunya. Ini kau dah buk-buk ini. baik guys. Hukbul mal Olehnya dia hati hanya hukbul jah, hukbul jah, hukbul mangkanya raih hukbul jah, maka makin berat, makin beratnya. parah parahlah, hubbut dunia, lebih raya lah, lebih raya jah, uh, lebih raya dunia daripada jah dan harta. Karena harta bahagian daripada dunia, jah bahagian daripada dunia, maka dunia lebih raih daripada lo. Jadi nyau, dunia aja. Wa alam kadawi olehmu anna hubbat dunya ra'su kulli khati'ah. Sesungguh cinta dunia, galak ke dunia Yang adalah pangkai seluruh kejahatan. Orang gara-gara galak ke dunia dengan modal ke seluruh kejahatan akan dilakukan. Pode menghalalkan segala cara. Gara-gara cinta ke dunia Burungnya menghalalkan segala cara, apapun dilakukan demi tercapai tujuan. Sebab idenya kenyola yang masalah dan mahbuk idenya puada, yang tak cinta kuadra Toh kecintaan yang membuat idenya mentamah god. Toh cinta yang membuat idenya mentamah bro. Menyocinta keduanya ...menyogalak kedua-nya... ...nyo-tanyo... ...konjit gurenggot. Makin terip... ...makin rusak dah ju-huju. Karena... nyen pangkai... ...daripada seluruh kejahatan. Kibancara harta bela. Kibancara beripuja oleh gop. Kibancara berpulan. Kibancara berpulin. Man-man-man-dumnyan... ...menyogat ...pupu yang mungkin dah Bagah kaya itu. Ini menyebabkan betul-betul jujur dalam kemikaping. Saya tidak mengapa, saya cara mengapa, saya tidak mengapa, saya tidak Jadi, makaji ini beranggap apa yang saya tidak untuk tercapai tujuan yang saya Yang kejahat, saya pegah, saya tang dalam hadis lainnya. Hukbut dunia, rak suh kulik hati'ah. Cinta kepada dunia, ...galak ke dunia yang adalah modal... ...adapun sumber seluruh kejahatan. Walaisad dunja ibaratun anilmal wal jahfakat. Tidaklah dunianya ibarat daripada harta dan jah. Manteng-manteng. Bagaimana kita fikir? Makna dunia... A, a, ...jah dan harta. Ke, lebih luar. Balhumah haddhani min hudud di dunia. Tetapi keduanya harta dan jah adalah dua bahagian daripada segala bahagian dunia. Yan bahagian kecil. Hartanya bahagian daripada dunia, jahnya bahagian daripada dunia. Wa syu'abati min syu'abiha dan dua bahu cabang daripada segala cabangnya dunia. Wa syu'a wa syu'ubud kathirah. Cabang-cabang dunia nya kathirah, limpah jaya. Jadi cabang dunia cukup jaya. Di antara cabangnya, dua buah rakyat yang berikut, yang kalih tabut. Iaitu harta dan jah. Tuh teman dunia. Wa duniaka ibaratun anhalatika qoblal mauti. Dunia kata adalah satu ibarat daripada hal kamu sebelum mati. Keadaan regolah mati, nyuk, nyuk yang keken dunia. Dan akhirat kamu adalah ibarat daripada hal kamu sesudah mati. Di tiap sesuatu yang bagi kamu padanya ada satu bahagian sebelum mati, maka dianya itu dunia kamu. Jadi dunia dan akhirat, hal sebelum mati keken dunia, hal sesudah mati keken akhirat buat yang takpu, buat yang untuk tarai manfaat sebelum mati. Gekendonya, buat yang takpu, buat yang manfaat di lelah mati, yang geken akhirat. Jadi mencari kelazatan sebelum mati berarti mencari dunia. Ha? Apa saja kenikmatan dalam bentuk puah menteng atas nama kita nyor bersenang-senang. Menikmati meladad-ladad rogolomate, nyanyi mementum dunia. Kecuali nyanyi, nak kecuali sih, nak kecuali yang kelazatan rogolomate, tapi akhirat. Ayuh sih, nak kelazatan rogolomate, tapi nyanyi akhirat. Tuh pertama ilmu, orang ahli ilmu, ganyan menikmati ilmunya. Ketika gus mikir pada satu masalah, ha, yang cukup heh telefon, pikir, pikir, pikir. Untuk akhirnya, gedem untuk tabah solusi tentang tambah hukum. Glah daripada iskal iskal yang mandum, yang adalah satu kenikmatan bagi ahli ilmu. Kenikmatannya apa saja? Idenya, bermajiinoh, yuk putuskan. Yuk, kok heh dekat. Tapi ke, tapi ke, untuk. Oh, ma'kah ma'ah. Oh. Ini kenikmatan yang bagi ahli ilmu, Kalau kenikmatannya di dunia, kita kan boleh mati. Tapi yang akhirat kenikmatannya. Kenikmatan ilmu yang akhirat. Tapi ingat, kenikmatan ilmu akhirat. Baik yang kami menikmati ilmu di dunia, tak menikmati di dunia, kajik kebahagiaan daripada akhirat. Apa-apa, saya? <laughs> Jadi, orang akan menang atas nama ilmu yang amal akhirat. Tuntutlah ilmu. Nabi, anda tuntut ilmu. Memang menyebut kepada anda oleh Nabi, kerana ia menumpuk pahala orang akhirat. Benda, kita tanya, tak tuntut juga ilmu. Ilmu pun. Di banjara pulau sawit yang berhasi panen di minggu tiga. Bek dua, agak minggu tiga. Di banjara pagaji. Belajar. Puan? Belajar ilmu atas perintah Nabi. Berarti, menumpuk pahala orang akhirat. Pujut meronoh pula awet, menumpah pahala ada akhirat. Ken maksudnya itu, punya wata kajut tanya-nya, nanti tak pernah meronoh orang buat dihawet. <laughs> Nya macam lagi, pegawai ilmu akhirat si. Pegawai parang, ilmu akhirat. Pegawai mata, ilmu akhirat. Berarti, Nabi minta hansib ilmu akhirat. Dia pegawai parang, hancit Nabi, pegawai mata, hancit Nabi, pula awet, hancit Nabi. Berarti, Nabi hansib ilmu akhirat. Pernah nanya ilmi akhirat. Marono pula thawit untuk pula thawit ini dunya mangan apa ilmu akhirat ilmu dunya. Jadi ilmu yang diajarkan oleh nabi kon ilmu dunya ilmu akhirat. Kelazatan ilmu yang geberah bahagian daripada akhirat adalah kelazatan ilmu akhiratnya belasalah. Be asa ilmu ilmu apa saja hatta ilmu sihir. Serangkan ilmu sihirnya lawan akhirat. Kah ilmu sehir bagian pada ilmu akhirat. Lagi Syekh Marhaban, yuk baca buku zaman. Kita harus banyak membaca. Apa saja? Bagian. Hatta ilmu sihir Hatta ilmu sehir, kita baca. Tetapi, kita, membaca bukan untuk dijadikannya sebagai ilmu bagi kita Tetapi sekadar untuk mengetahui apa isi buku. Jadi kon kita baca, oh menandro hatanya. kon, oh menandro hurufnya, pengarangnya, menawa pikiranji. Jadi untuk baca pikiran nurul yang kita baca buku, untuk taduoh pikiran pengarang buku, eh nanda Ini nah, tanya menansi, seluruh ilmu bahagian daripada akhirat. hatta ilmu sehir, salah ya. Kalian jadi kelazatan ilmu dianggap bahagian daripada akhirat walaupun gedanyo merasa lazat dengan ilmu yang di dunia eh uh, ilmunya disyaratkan dengan ilmu akhirat menggano diaa urang yang lalu ilmu eh nyanak guru dapat pada gaya manusia aja kata nyau kita yo gaduh dan dapat ni baca kitab guru ni enak Betapa sayang saya tahu di mana pun nak menderita tak? Tanya tak kena juga menderita. Padahal kelazatan yang nak buat orangnya melebihi daripada kelazatan yang nak buat Jadi sebenarnya yang merasakan lazatnya seolah badan atau jiwa. Apakah mata lazat dengan melihat pemandangan? Adapun jiwa lazat ketika mata melihat pemandangan, nyebut tu itu. Sebab memang mata yang lazat. Apabila mata hana di berita kedik ke dalam jiwa, sungguh penglihatan matanya lazat mata ajinan. Turun tengun, mata terhah. Kanya upu yang na di luar mata ditangkap oleh di mata, tapi hana konek kedik udah dalam kan? Karena lazat. Tak berdua pemandangan. Bukak-ukak. Tak ada betul-betul. Tak ada orang tengah. Haa, kacik ulang, kacik ulang, kacik ulang. Henduk dah jaga takut. Tak senang ke pun orang tengah. Tak ada pemandangan lagak-lagak tak? Apa jalan? Jadi, yang merasakan kelezatan adalah jiwa. Dengan perantaraan Indra Bahir. Panca Indra. Men bayangkan apabila jiwa kita di meladad dengan ilmu kelazatan ilmu tidak melalui panca indera bahir langsung kelazatan ditemukan oleh jiwa itu sendiri tentulah saja mengalahkan kelazatan melalui panca indera jadi ladad dan kejadian sih, di dunia sih tetapi kelazatannya walau terjadi di dunia yang bahagian daripada akhirat. Jadi, punya ingin mentenang-tenang di dunia, meladak-ladak di dunia, meladak-ladaklah dengan ilmu, baik dengan harta. Yang kedua, ma'rifah. Ureng, ladak di dunia dengan hasil ma'rifah, mengenal Tuhan. Dan juga, kelazatan di dunia. Tetapi, bahagian daripada akhirat. Jena kan, ni'mat di dunia. ...watir tak banding dengan nikmat ahli surga. Kanya Hana Muppad tinggai nikmat ahli dunia. Makanan di dunia, makanan di akhirat. Pemanangan di dunia, pemanangan dalam surga. Ulun. Seluruh kenikmatan di dunia... ...yang berjumpul dengan kudurat Hana Bireh. Yang bersih kelazatan dalam surga. Iqlom. E Dari seluruh kelazatan dalam surga... Yang paling lazat adalah melihat kepada zat Allah. Melihat zat Allah yang paling lazat daripada seluruh kelezatan ahli surga. Kata, kita di dunia tanpa melihat Allah. Tetapi dengan ilmu kita mengenal Allah. Apakah hanya satu kelezatan? Talu menduk yang lain. Baru mengenal. Baru kita mengenal Tuhan. Yang diri mengenal Tuhan adalah satu kelazatan yang kata rasakan hino di dunia. Juga yang bahagian daripada akhirat. Yang kedua, huria merdeka. Merdeka tambah Nangroe daripada jajahan Belanda dan Jepang demam. Getanya lagi umpamajih uriem awalji getnya lamiat go. Akhirnya merdeka. Ketika merdeka, ada agak sian untuk merdeka. Kau cukup bahagia atau? Yang langsung syukur juga. Agak syukuran. Kau merdeka. Ken lagi orang yang ikut ujian, ujian, ujian. Ban ujian akhir lulus. Berarti merdeka dari rumah kulahnya. Nampaknya kulah kulali. Yang habis senang. Kau merdeka. Kau merdeka katanya. Yang bahagian daripada akhirat adalah berhasil takoh keterikatan katanya, dengan dunianyo Merdeka. Dia tanya, hanya mengikat dengan kerja. Ia tanya, hanya mengikat dengan kerja. Dia tanya, hanya mengikat dengan harta. Ia tanya, hanya mengatakan harta. Hanya mengati. takut tengok hidup baju. baju. mendingat tanya, bahkan kita, ada baju, ada 4 terikat. Hanya tidak mengatkan 10 Yang berhasil Takoh hubungan dengan dunia yang adalah satu kemerdekaan Yang kemerdekaannya bahagian daripada akhirat Pakon Karena uh, seberapa mengikat ati gedanya dengan dunia Dungnan berkurang mengikat ati dengan akhirat Jadi semakin gedanya cinta ke dunia Semakin kuriung cinta ke akhirat maka eh, takoh hubungan dengan fokus hati ke akhirat. Dan begitulah takoh hubungan dengan dia, bahagia, lazat, kita yang hanya berdoa-doa bergerak pilih. Senang tak tak? Bahkan mereka tahu, Mereka orang lain yang minta ikat dengan sayang dia. De. Lagi kami yang minta ikat. Nah. Sayang kami yang minta ikat. Haji yang tak tahu. Katanya, kemangat yang tak tahu. Nyomu nanti, ada orang lain. Sayang orangnya, manda muka dah ngantunya. Nyuhana buat kakon dahju. Nyuhana peng kakon dahju. Padahai udiknya kon lagi nyan. Pagan kon kon, ganyan sendiri membuktikan bahawa sebenarji udah nyuhana perle dengan dunia dan berhasil gakoh, bahan berhasil gakoh ada ganya Nyan adalah satu kelazatan yang dirasakan di dunia. Tetapi kelazatan bahagian daripada akhirat. ganyan lebih bahagia. Jadi, anda ingin kenan nanti kami. Hanya ingin menggunakan hati. Hanya ingin martabak. Hanya ingin menggunakan di dalamnya. Hebok tak, guys? <laughs> ya, benar. Kan? Kecuali yang bahagian daripada akhirat. Tetapi, tak nikmati di dunia. Ilmu, marifah, merdeka. Yang lain, apapun kelazatan. Apapun yang tak nikmati di dunia. Apapun yang kita meraih untuk tak cukup keuntungan di dunia, makanya bahagian daripada dunia. Adapun sebelum mati maksudnya. pula padi, panen, rugulau mati. pula sawit, panen, rugulau mati. Minta kerja untuk merumpuk gaji, rugulau mati. Pulang. Mementungnya bahagian daripada dunia. Tak semayang menyotak, panen, rugulau mati juga dunia. Kenapa orang kepanen, rugulau mati? Hake semaya anggap buah mangga getem pernikahan oleh demo wad rod. Mangai de BNA wad rod. Kake semaya, kait de BNA berarti kaliu panen. Maka semaya anggennya bagian daripada dunia kon di akhirat. Hi takai yang gebut semaya, hi hi amal akhirat. Tapi panen idunya, beradinya bagian daripada dunia. Ka Wa ma wa ma yabqa ma'aka ba'dal mauti fa innaha aidan ladidun uka okay. Wa ma yabqa ma'aka ba'dal mauti fa innaha aidan ladidatun inda ahli al basair walakinaha laysat min ad-dunya wa in kana Dan sesuatu yang kekal beserta kamu sesudah mati sesuatu yang hanya berakhir dengan sebab mati Lihat mata, mantangnya. Maka sesungguhnya itu pula kelazatan di sisi ahli basirah. Orang yang mempunyai mata hati meratipnya kelazatan, semayangnya kelazatan. Idonya. Tetapi lihat mata, anak ha? Di dunia lazat dan lihat mata, anak gaduh. Walakin nahalaysat mena dunia. Tetapi nya itu bukan bahagian daripada dunia, selak. pun ada ia itu di dalam dunia. Ina kan idenya mangat baju makanan, lam dunya. Leurungnya mangat ke semayang. Kami ada yang semangat semayang dengan makanan. Berkah leurungnya mangat dat semayang. Lumpurnya man, wadah dat semayang. Berkah gengnya. Tidak berkah kita nyu. Iron mangat semayang. Ilo mangat baju bu. Iron tiurat semalang, mangga semayang. Ilo baju bu diu gawat tiurat alih. Tetapi beda kelazatan kita nyu. Tok di dunia tak gai. Hanya berkelanjutan nur akhirat. Kelazatan ahli ibadat dengan kepuasan ibadat kelazatan yang tidak berakhir dengan sebab mati maka walau di dunia agaknya ke yang kelazat tetapi yang bahagian daripada akhirat. Jadi kesimpulan kuat radunya dunia adalah sesuatu adapun seluruh yang tani nikmati regolom mati yang tak pegat adanya untuk regolom mati pegat rumah taduk regolom mati kon taduklah rumahnya lebih mati. Baru akhirat dapat ta tak balik rumah, taduk leh mati. Ode ode, beda dua leh rumahnya. Taduk dia bareng kambelang. Ode mati, baru taduk leh rumahnya. Mana terbit terbit di? Mantau ya abi mana perumahnya leh rumah? Pulang, tak pula thawit. Untuk tapanen lih mati. Kan tapanen ode ode. Yang nak kira, panen najer ta pula thawit. Panen lih mati. Naa lih mati tanya. Abi kau berpindah milih. Ataiko, panen gugur itu yangati. Kenar hutai yangati ni. Nyamanan, nyanyai pengertian nilai dunia. Wa li hadhihil hududid dunya yatitu aawidun wa tu'aliku bima fihi al haddu wa tu'aliku bi a'mal kal muta'alliq bi islahiha. Fahiya tarji'u ila a'yanin maujuda wa ila haddiha fiha wa fi islahiha. Dan bagi ini bahagian duniawi gata tolo menolong. Untuk nyanyi ke kita nyaw yang dah tolong menolong bersama drow di ino, dalam dunia, tanyaoh ta dapat go, bantu gob di gob dibantu tanyaoh. Kepuah. Untuk sekarang adunya, tapi pengke gob ayah gob mengat nangai pejohbu. Tapi kerja gob mengat napeh gob mengat kaya tanyaoh, kaya tanyaoh itu nyah napeh gob itu Rubah gob inan, tapi lagi tanyaoh juga, tapi bodoh hanya sakit di lantanya. Sakit gob dapat buat sakit mengat pulih di lantanya. Lagi tanyaoh urum buat mengat napeh, napehnya bimbu tani madil di lantanya. Jadi yang terjadi sehari-hari Kita saling tolong menolong Demi untuk sama-sama meraih kelezatan sebelum mati Jadi tolong menolong katanya untuk dunia sama dengan Kan untuk akhirat Padahal yang giyuh tolong menolong untuk urusan akhirat Tetapi katanya tolong menolong dalam urusan duniawi Dan bagi ini bahagian duniawi kamu tolong menolong Dan kata takluk Kata puikat -ta Dengan sesuatu yang padanya itu merumpuk bahagian Terikat katanya Untuk bahagian-bahagian katanya Yang ada di dalam dunia Dan kata puikat Dengan amal kata Yang takluk dengan puji rohnya dunia Yang kerja Katanya terikat dengan pekerjaan Yang pekerjaannya adalah Untuk meraih dunia Asyik Orang orang yang yang na kontrak kontrak demo na kontrak perundang-undang perundang kontrak, tidak kontrak kontrak lagi tidak kontrak tidak kontrak lima kontrak, yang kontrak kontraknya memandu untuk merumpuh kebahagiaan dunia, na yang sampai tuhan juga untuk merumpuh kebahagiaan dunia, kebahagiaan dunia, yang macam, faham maka dianya dunia kembali kepada yang pertama, a'yan maujudah in, yang maujud Yang kedua, bahagian gata padanya. Yang kedua, kebingga, kebimbangan gata pada islahnya bahagian. Jadi dunianya disimpulkan di dalam leheboh. Kesimpulan dunianya leheboh. Yang pertama, in, taruhlah mata benda. Benda apa saja yang ada di permukaan bumi, yang dunia. Yang kedua, bahagian gedanyo di dalam dunianya e, kepemilikan mungkin. Adapun bahagiannya keinginan gedanyo untuk memiliki daripada in. Yang geleh pekerjaan, kebimbangan khabar dengan pekerjaan. Jadi dunia yang memilai adalah pekerjaan. Buat, buatnya dunia kerjaannya dunia. Karena kita bekerja juga untuk mencari jeh puno sama dengan jeh dunia nyawu dia siap. Yang baik berkah kerana akan berle. Tiada si, kerja, tiada nak pu, tiada baju. Mana wajib berle? Kau dunia le, teman. Dia urung berle ke elmo? Eh, nubuh belajar beli. Mana elmonya? Hanya eh, jadi elmo. Sebab berle. Apa yang berkah elmonya? Eh, dia urung berle nubuh belajar beli. Jadi mengapa berle dalam belajar beli? Butir elmonya belajar beli tu ibanjara ae lemo perlem duk bulajang pli ae lemo nyang jampli tengah dah payah pula nyang pli le jok yu go halak jampli ae lemo yu jadi ae tetap pada ae walaupun ae kebutuhan dalam pula jampli donya tetap donya walaupun donyanya nyantak dengan kadar yang hanjit han untuk bertahan ude ditanyo dalam melakukan amal akhirat tetapi, dunia yang dibolehkan ke kan? Oh, masalah yasiru bi husnun niyat min a'malil akhirah, nyan yasiru. Artinya, merumpuk pahala, nyalaik matalah. Ele. Tapi, katanya, harus pisah-pisah. Uh, apapun yang tak nikmati regolomatik, nyan dunia. Makanan, tani nikmati laude dunia. Walaupun tajuk kadar darurah sekadar untuk e ibadat dan gedanyo hanya berdosa dengan tajuk dunyanya tapi be balik nama ilmu e tetap ilmu. E Ka, jadi leboh mano? Tabo-tabo yang pertama ayan. Adapun ayan in adapun benda maka dianya ayan yang dunia adalah pertama ardu, bumi. Bumi nyendunya dunia <laughs> bumi bumi maknanya zat yang bulatnya bumi dunia hal regolamati, karena kita tanya taudib di tempatnya regolamati, dunia tempatnya dinamakan bumi, jadi ardu adalah bumi, wa ma'aleha dan sesuatu yang ada di atas permukaan bumi, yang ditamang dalam ayan memandu apakah yang tanaman Binatang, manusia yang ada di bumi, jadi mamandumnya ditampung dalam aian. Nukul Allah Taala, Inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha. Kamu, kamu jadikan sesuatu yang ada di atas permukaan bumi sebagai hiasan baginya. Jadi hiasan dunia mamandumnya. Na tanaman na binatang apapun yang ada di atas bumi ini adalah sebagai hiasan di dalam udit dunia wa matlubul adamiyi minal ardi dan nyan adalah yang dicari oleh ane adam daripada bumau, nyan menjadi sasaran urung yang gemita le adanya amma ainuha Adapun inya bumo kupuwa. kami kamita bumo puno. Yang gemita leorim bumi. Dan sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Yang gemita leorim kupuwa. Adapun inya bumi tanah. Fali lemaskan untuk pegawai rumah. Tempat hidup rumah. Hati bumo. Nyahana, nyahana bumo. Pak buat rumah. Lalu Maka urang gemita tanah untuk pegawai rumah. Wal mahras. ...dan tempat pulau tanaman itu. perle ke tanah, pertama ke tempat pegot rumah, yang kedua ke tempat pula tanaman. Kaya, ma'alaihah kumpul, adapun tumbuhannya bumi, maka sebahagian tumbuhan lid tadawi untuk mengubat. Onukali, onterapuh. Ha? On moringa baru umurong nyelit dadawi. Yang kedua lil ikhtiyat untuk makanan pade, pulau, sawit, kemenyek dan lain-lain yang kepakai leurung sebagai makanan perlek permukaan bumi. Adapun makanannya bumo ada dalam perut bumo kepuah. Pertama sebagai nakad, mung dan birak. Nyan cok lam perut nakat sebagai mata uang. Alat tukar. Wal awani dan untuk pegat galing, berjana. Pegat galing, pegat pingan. Nyan bahan ji lam Wal alat, pegat barang, busuk. Cok busuk, pegat aparang, pegat jangkui, pegat motokrok, pegat motok, pegat Honda dari busuk. Nyan perlah ke bumo alat. Nyan ma'alaiha ma'fiha ma'madum. Ureng membutuhkan adanyaan. Wa'amah hayawana tuha. Adapun binatang yang na diatuh bumoh. Maka lil markab. Sebagai kenderaan. Nyang gudah. Wal makkal. Kemakanan. Nyarusah. Kameng. yang kemakanan. Maka urung kepu. Urung kehanak kepeju. Amal adamiyun. Adapun manusia. Minha falil mangkah. Sebagian manusia perlu komunikasi pehanale taruh ale per. Beh nyer lei. Wal istihsan dan manusia yang lain lebih banyak keput istihsan. Istihsansian untuk lebih god dong, lebih sempurna. Na. Gitanyakan dengan na anu, na karabat, yang akan menjadi gitanyo lebih mulia, lebih hebat daripada urang yang ude sebatang kara karena tahu hargai. Urang menyetok sira gado urang-dunya, hana taboh sang watem-teme hana toja hana hoi ui gop uedenye bui ulam te kamteh te walaupun dekat dak berkon kamteh mane-mane pora ne bidik trow kahana ta perleh kenan long na kujak badra pat yang perleh pada ke orang yang udeb yang lain makaji perleh kepada manusia yang lain sebagai pendukungnya dan songoh ne himpun Allah subhanahu wa ta'ala akan demikian pada kenya ladanglah Zuyina linnasi hukbus syahawati minan nisa'i wal banin. Nyok kenyok. Bak keperluan kerana Adam. Dihiasi bagi manusia akan cinta kepada syahwat daripada nisa' dan banin. Jadi mangkah banin ane yang satu kebanggaan. Orang bahagia dengan jan. Orang kalau dalam nikah, umur yang lewat. Yang kak sedih, hey, <laughs> kak ikh ini kok. Haa? Yang kak sedih, kak malinan. Hana nak pergi ke sini. Kalau nikah, hana nak nak minit. Saya nak katika saya tak tahu. Katika saya nak katika saya tak tahu. Saya telefon. nana melintai, hana Saya nak cucu. Saya tak tahu. Tapi, dengar saya, saya nak tanya. Ya, saya mampu bahagia. Saya tidak. Saya tidak. Jadi, saya adalah syahawal. Sebenarnya, sebahagianlah. Kerana saya satu kebanggaan. Saya pun urusan yang saya nak hanya urusan yang pulae. Adapun bahagian gata daripadanya dunia, nyataannya yang terakhir, toh eh. yang habdu bahagian katanya makanya, maka sungguh nabi ibarat dalam Al-Quranul Al karim daripadanya dengan hawa, hawa nafsu keinginan. Maka nukilan Allah Allah wanahan nafsa anil hawa dan larang yang Allah akan jiwa katanya daripada hawa keinginan keinginan. Kalau dunia, kemana yang nanyo hawa, keno hawa, kede hnyo hnj. Putro, mamin, dum. Gak dah orang tapi tapi-tapi, mana piabi? Kemudian, nukun lah lah untuk Tafsil bagi nafsu hawa yang ada dalam ayat-ayatnya dengan nukun enam in nama lah hayat dunia, lain bon walah bon wazina toun watafau kurna bayna pun wataqat Hanya saja udik adalah laibun, mainan. Oh, main-main, lahun. Apa Ma beda? Lain pun? Permainan, lahun, main-main. Abang cik. Bukan, kita uh, tak sihir bantuan. Wazinatun, Udib dunia nyuh, hiasan nakai. Watafakurun, berbangga-bangga di antara kamu, mahebat-hebat. Hayulung nanti pulang, hayulung nanti ilim. Yang kena yang kena bantuan, mahebat-hebat. Padahal hebat kau, sudah tanya, iu sudah nyalap, bahaya sudah nyalap. Watak bila mual dan menilai harta, sokaya. Jadi kan masalah kebutuhan, sokaya. Padahal menyatau dari harta yang dimiliki, hanya menyatau umu, taufan kait-kait. Sang bayar kau beli muda dan baju hingga nama beli, hah beli itu bab. Tapi tetap mentang Kepul berbangga-bangga dengan banyak harta. Hina dan juga kebanggaan, baklanya pun watihana minta kebutuhan. Mengapa pun tak paju. Orangnya minta alam lebih. Yang lebih agak ketinggian. Yang lebih agak ketinggian. Yang lebih agak alam yang ketinggian padu. Paduan-tuan itu ada yang naudib. Oleh tak, umumnya nak ingat, titik tengok itu. Harta, harta, tegak-tegak paju, 150 ton habis-habis. Mantang mita hanya kecuan berdomulan mita hanya naude war dodo trundi. Hanya si keputih mangat leluju. Jadi mangat bak lelu nya naju. Jadi takal suruh film wal melelu pada harta. Yang kudunya sama tu nya. Wal auat melelu pada nung melelu nung meram-ram mereka um. Dia akan bangga ramai kaum tanya orang orang dan keluarga tanya-tanya orang itu. Hati-tanya kau. Ibu dia keluarga tanya cukup, cukup, mati. Ya. Yeah. Yang membangga-bangga dengan ramai kaum. Yang memandu-manyan dunia. Wadhalika yang dari Yubhih Jami'un Muhlikat. Bermula demikian. Dunia pun masuk padanya oleh sekalian Muhlikat Batinah. Seluruh. Si Sifat yang membinasakan, yang gebangsakan kepada atik. Oh, yang lama ayatnya kamu dapat mengandung menarji. Minal ghilli, daripada permusuhan. Tekabu, dengki, riya, munafiq, bangga-bangga, melele, hukbut dunia, hukbut sana, galak ipujo. Wahiyat dunial batinah, dianya itu dunia yang batin. Adapun a'yan, maka dia itu dunia yang zahir. Berarti dunia bagi dua. Na dunia zahir, na dunia batin. Dunia zahir, nyangkanya harta benda yang kami miliki, nyang dunia zahir. Dunia batin, galak dipujuh, galak memiliki harta. Galak-galak yang nak lamati, sebut-sebutnya na lamati dunia. Ingin pulau mano, Hebat kita nyo ingin kaya kita ramai kaum kita Alhamdulillah, si furat dengki degabo, yang memandumnya si furat mohlikat dan yang adalah kita dalam dunia yang batin, yang dunia yang nomor dua, bukan dunia pertama, ayan, nyer dunia nomor dua. Jadi dunia pertama, dunia terakhir, dunia kedua, dunia batin, nyok nyok yang tak pegang dunia yang gele, syukur luka fi islahia, kebimbangan gak pada islahnya dunia, usaha. Peguat usaha, Mangat, Getanyo dapat menghasilkan Harta yang banyak. Fahia, Maka dianya kebimbangan yang dimaksud adalah Al-Hirafu, Pekerjaan-pekerjaan, Hirfah, Buk-Bukjaro, Wasana'ah, Dan pekerjaan alati, al Yang bermula makhluk, Memandum, ma Disibukkan dengannya. Yang kena ya, ya. Hai al akhalku mas'hulu nabiha, kesibukan urang yang putra, nyok, nyok. yaitu Iaitu uh, hirfah dan sanaa. <laughs> kan yang orang-orang memikirkan ke buat, buat apa kerja, kadang-kadang tengah dalam daya. Tapi pikiran, wadai tawo untuk buat apa apa buat. Han tiap, mihna pikir. Pada Padahal kan? pada Nenya dah ke pengalaman. Orang yang kaluh fikir, hana gebuat yang berfikir. Yang berbuat adalah hanya berfikir. Tapi dia minta maaf tak fikir. <laughs> <laughs> Ceritanya nampak orang yang kaluh wawai daya dengan awal-awai. Putra buat yang lebih nyok. Yang program macam mana, nyok-nyok yang nyok, nyok, jawabankan. Nyok, Lohong dengar lagi yang watai yang. Watai pon-pon, pula jampli, tensi yang. Panas tak beritahat ni kamu hidayah-hidayah? Sehingga jatuh murna. Nyanjak je, jalan jatuh keruang kan. Lekot rumah cik don, tak god timah bajampli jambli. Ngap tu, kita tak deng, Hantu huruang tak ikut baru dia. Karena dia yuk baktakai hanaun hana cabang. Dia tak ikut huruang, dia datang hantu. Taluh ni, manjang ni. Jadi, Orang ni ni, yung bahas jambli. Orang ni, dia dah lumpah je. Eh. Rata cabang. Itu berarti dalam pikiran berarti yang tak tahu. Tanya orang itu, yaaah, tak tahu. Bagaimana kita tak tahu? Tak pula macam beli. Ini adalah orang yang Tapi kerana persiapan bahawa sumber ekonomi yang tak kampung itu pula macam beli. Ini adalah dalam pikiran. Tengah pernah. Kita garap tanah. Pua tak berpajak. Dengan pua tak semprot. Menyanyok penyakit. Pua ubat. Mereka dah habis -habisan. Kejadian pertama ini. Penyakit cempli, ada tanya, wah oh, nasabah dengan penyakit cempli, ada tengok tak Yang kedua. Ubat yang paling penting untuk penyakit... ...tihak-tihak apa dah? Keriting saja. Pegasus. Kita tanya. Yang uranyuh, kita tanya, kita tanya. Yang tak murnuh saja pun, kita pulih. Kita tanya, wah Kerana kita usaha pula over kita, Kita semua yang akan menjalankan. be glued不 relation village ia fill 도 not to nothing Or we go to nour world double toCause ciert Tetapi, dia tetap one meer hidup dahin untuk kita keramakan Sebagai sebab kita semua telah buat Kita semua telah tahu, semua pengetosan miracle Layoutan lagi, Kewtais yang halus Thats ulang Kita kita berkikutan yang Hana dah fikir, ni nak tak buat. Mana berdua orang itu dah. Hana ikut pelajaran daripada orang awak. Dia fikir lah ni nak. Sehingga ni pun tak paksa orang kakak. Dia fikir kitab Haikab si. Buat, kalau jelas lah, dia tahu orang pun. Alam, dia ada toh yang menjanjikan sa'ahnya. Yang jina ada. Untuk tak pakai, dia perlu tunukah. Yang katanya, kakak bangkrut. Hana modelle. Maka lagi orang kebah macam londra baduk si. Tak tengok orang kejap dah ya. Tidak tahu kau tuat. Kau tak... Kau tak ada luar sahabat. Tidak tahu-tahu, ubat-ubat jampli. Beliau jenokkan. Kebahagia. Bintik aneh muka ni. Tidak tanya apalah jampli. Bintik aneh muka ni ubat ni. Mereka dah kebahagia pakai. Aneh je lo. Nyo kemendung Jadi Ureng masyukulun biha nyandunya. Jadi kesibukan, kebimbangan Yang memandung gerak ureng Nyantunya dari jam ke jam Dari minit ke minit Memandung untuk menghasilkan sesuatu Yang gecok manfaat di dunia Cuman judul Takai nabacut Mengaitan ibadat Bek ilai pegahnya Bek ilai pegah mengaitan ibadat ilai yang penting kenyau bekerjanya untuk danikmati indonya. Kerja menganapeng, napengnya menganang ndablu makanan. Menganang ndablu pakaian, manan akan kendaraan. Ka makanan, tabaju hidunya. Pakaian di dunya, kendaraan di dunya. Semakin gedanya lepeng, semakin die die tipe makanan. Tipe pakaian tipe kenderaan watekai ik tipe tamah kerja lom wakon pa tamah kerja lom karna han layak li tapajuh makanan yan han na laja, layak li pakaian yan han layak li kenderaan yan kerja lom, lom. watekai tak kerja kanapeng yang ik tablo kenderaan diatuh yang kata ik barakon tetapi hanjit piyuh menyo naapeng ik tablo moto afanda, secara kes ingin tablo moto watuh yan menyo kes Rogoh, lebihlah tak cukup mato waktu nya, iklom lihat tablonyan, apakah ada tak gentau kali ikut mato nya lo waktu nya lo menjejak sabang lagi south. Kesimpulan ji, gudanya, tabee tabee kerja harus lebih berat beradarkan. Padahal hanya taput hep hep, hanya takarat, domb harta yang kita miliki uronyo, domb ronyo, nyurung daya uronyo, domb peng urung daya uronyo, kan hep, saya kata kita yang berdoa kadunggu. Tapi kan, na orang yang tiu doa ledcon yang kau dikuat. Yang gayu rutin duga leu rothi go tiga teraw. Idenya ledcon yang kau dikuat na duga sama sekali. Yang pega dalam Ane nadek-dek gerahaana kerja, kan dek-dek jiwa yang na, yang leurung dek jiwa, artinya jiwa tidak menerima keadaan yang di bawah gop. Ingin udahnyo paling kurang santik nganggo, punya baju higop, ada baju hidenyong. Nyalahga yang na, ketika nyalahana tercapai, jiwa hana hana puas, dekun dek jiwa, perut hana dek menyahana kewajip puasa Ramadan tak handau nda tadia man dapag hade nyo nda kerja mengambil de kato tamika ade hana de at manadi ka galeh dalam elikot nang kitab nyo kan urang ngabita de han tim de age tum ke babas pasau makanang de urang lain tanya de tap karaj yo ada. juga ka jadi nyandunya kerja adalah dunia. Tapi beda lah kalau Kau tidak nyandunya berarti tercela 100%. persen kali helikopternya nyandunya kerja nyandunya, tetapi dibolehkan OB kadar darurat yang menang. Jadi kau sama sekali. Nah kadar di. Pakat. Nah semua sudah kan nasia tadi. Nasu kenasau kan? Maka Nasu pihah amfusahum. Padahal sungguh lupa mereka itu manusia padanya pekerjaan akan diri mereka itu dan permulaan mereka itu dan akhir mereka itu. Karena puabih mereka itu dengan kebimbangan dengan dunia. Gara-gara gupabeh wate dengan kebimbangan dunia, sehingga melupakan dirinya sendiri. Dari mana? Sedang di mana, mau ke mana? Ikan? Ya Ma bedak, maat. Sebenarnya nama kita begini tentang diri kita nyonyo. daripada ni. Tanya, tanya, dari tanya diciptakan. Menyonyo diciptakan, kita nyonyo pencipta. Lagi ada ker kita nyonyo so, kita nyonyo anung. Menyonyo anak, berada ini yang nama deh. Tapi bagaimana lagi orang hana nama? Hana mesti ada orang yang dah hormat ada orang untuk nyonyo. Apakah kita nyonyo kena? Anu? Anu menyun anu nama menyun nama, pakai hana pernah ronu berbakti kepada seseorang yang sebahagiannya tak pegah sebagai mak. Benda nyonyo diciptakan, menyonyo diciptakan berarti ini hana pencipta. Pakai dalam mudik benda nyonyo melupakan pencipta, tahboh yang mabda. Maat akhir jih lihudek benda nyonyo bangkit ukhrawi. Jinopat sedang berada di dalam dunia, maka kan anda dari mana? sedang di mana dan mau kemana lebih banyak tuh karena kita disibukkan dengan kebimbangan yang sekarang kebimbangan kerja puno mbak mitapeng sehingga analit tak semikir dari mana dan mau kemana yang perlu sedang di mana nyatakan nyokino yang jatuh ke salah orang jid kesesat orang gara-gara pekerjaan jadi jid manteng katanya tak kerja tetapi kerjanya dengan kadar darurah karena na yang lebih penting di dalam hudibnya yaitu maan. akhir daripada hudibnya wa innama syagiluhum ala katani hanya sanya syagalahum hanya sanya dipubimbang akan mereka itu makhluk Alakata oleh dua boh ikatan. Nah dua boh ikatan yang tukang pelalu, kita tanya. Daripada akhirat. Daripada ujung kehidupan, kita -tanya, tanya. Pertama, alakatul kalbi bihubbi hududhihah. Pertama, keterikatan hati kita tanya. Dengan cinta bahagian daripada dunia. Cinta kepada bahagian-bahagian daripada dunia, dia tanya. ...ingin punya harta, ingin punya jah, ingin raya, ingin dipuji. Ya, yang kan bahagian daripada dunia amandum? Ingin berbangga-bangga dengan orang lain. Ingin berbanyak-banyak harta dan lain-lain. Yang adalah bahagian dunia. Keterikatan hati kita dengan dunia nyanku, yang menjadi penyebab kita lupa awal dan akhir. Yang kedua, alakatul badan bi islahiha. Kederikatan badan kita nyo dengan kebimbangan dalam islahnya. Semacam menghasilkan dunia bono. Jadi tanyo tanyong. Tanyonyo toh, badan yang diisi dengan roh ataupun jiwa, bandua-duanya sedang sibuk. Badan sibuk bekerja jiwa sibuk ingin kaya keinginan di dalam nyo kali nyo brase tak blok pulan kali nyo brase tak begot pulan Waktu kalih begot program budah jiwa perintahkan badan hai badan belik kaduo kerja ibaga tak do panjang kaya budah badan kerja ada badan nak kerja lek jerai ka tapi karena hati ate cukup raya, mentang keinginan gol abet tercapai lo maka badan terpaksa jadi badan terikat dengan pekerjaan, jiwa terikat dengan keinginan. Yang banduannya dunia. Ingin kaya, ingin banyak harta, sabanjit, ingin dipuji, ingin uh, pola mana berbangga-bangga, ingin-ingin-ingin-ingin. Mamandong keinginannya dunia. Badan terikat dengan pekerjaan. Golom god ikung mana? katrok dia berbuat kerja semayang yang hanam patai. Menyaw bedah pakat semayang sebuah poh limang, hai dah bedah lemoh tahan-tahan mumah. Menyaw bedah pakat jejak mengkat poh le malam tegak. Jadi badan terikat dengan pekerjaan yang pekerjaannya untuk menghasilkan dunia, Ati terikat dengan keinginan juga tentang dunia. Gara-gara keterikatan dua macamnya ke? maka orang lupa diri <laughs> bahasa haji lupa diri dirinya sendiri tanya-nya so pubut dihina tanya-nya so tanya-nya hamba Allah pubut dihina berbakti kepada Allah hao oh, tanik jak o oh, akhirat, akhiratnya kiban putra yang harus tanya, persiapkan untuk akhirat itu hal-hal yang membahayakan akhirat. Lupa. Nyuguh, lupa diri. Jadi, lupa diri hanya untuk mencari. Gara-gara sibuk, jiwa dan badan. Badan sibuk. badan sibuk dengan pekerjaan. Jiwa sibuk dengan keinginan. Yang bantuan-bantuan dua bahagia daripada dunia. Fahadihi. Maka inilah hakikat dunia alati al yang cintanya dunia adalah raksu kuliah hati ah, sumber seluruh kejahatan. Nya punya dah nyale berkaranya. Adapun nyambak ujung jidwadu lagi itu negara negara. Oh naaian taboh tu buat diri endonya nyol. Nya yang mandu. Tiba -tiba? Hai, dunia, dunia, dunia, dunia. kedua nyaman duduk taboh. Hai dunya bumo dunya laut dunya dunya kedua taboh. Yang kedua ingin ingin berbanyak harta, ingin dipuji, ingin leh ingin ramai kaum, juga dunia. Yang ke leh, pekerjaan, bernabut. buat nabut itu sartat, ipegah-ihgah pengangguran. Leh, leh bohnyan, inilah yang dinamakan dunia, yang cinta dunia adalah sumber seluruh kejahatan. Wa inna mahkulikat, man menyedunan beruk dunia nyokuput dikuput. Lembutkan benda bergerak itu. Benda itu makanan lembutnya nyoh. Benda binatang. Dan hanya diciptakan akan dia nyatunya lid da zau di minha ilal akhirah untuk berbekal daripadanya kepada akhirat. Yang ke pangkai akhirat di bahan aku pegat. Mianah ilmu. Bukan ilmu yang berle dan yang berle macam beli. Benda benda ilmu. Mianah ilmu ada macam beli. Jadi pangkai akhirat dunia. Jadi ternyata sesuatu yang buruk apabila butuh penggunaan dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Andra lain yang kedua nya menghasilkan akhirat. Eklimo menghasilkan bau campli. E uruyong menghasilkan atho mano yang tumbun. Mangat di tapajoh di tapajoh si mano hanahili tapajoh e. Karena ji dari e pada hari. Mampu hidup di mana tabruk ji di bawah dalamnya. Minta ada Pak Leng. Masa punya buruk tak? Mungkin yang buruk menghasilkan <men> ke. Tak apa-apa. Jadi dunianya diciptakan sebagai modal pangkai untuk akhirat. Walakin tetapi yang bermasalah kenyan. Kasratu isyagaliha wa fununu syahwatiha. An satil hamqa safarahum wa maksadahum Tetapi bermula banyak kebimbangannya dunia Dan bermacam-macam syahwatnya dunia akan orang jahil akan perjalanan mereka itu dan tujuan mereka itu Nyo yang masalah Di dalam perjalanan menuju akhirat Orang tua tujuan Lalu dengan dunia Nyo yang masalah jadi dunia gupegat, baka buka buka dunia adalah dan lah. La. Hai dunianyu akhirat gupegat pun bu sabo, gupegat tanaman, gupegat uh, binatang, gupegat orang, gupedua lam dunia. Kau deep lam dunia, kapajoh pu yang lam dunia untuk keamalkan kai badat ke akhiratnya berjuang gupegat. Ledanya pakai enggak, dah gunanya gupegat dunia kepuak. Jadi kan penyalahgunaan wewenangnya mm. meja le bapok KPK idrop idrop le KPK penyalahgunaan wewenangnya tabanji lagi urung ke buka WC ke buka WC ke am di bawah buka WC ini dah minima minima WC handiur, dah cium cium WC handiur, dah amat ia langsung le seyan handiur, nama di bawah tu WC tempat tu. Yang kalah harus tanya udah dajak lawi teh kepu daman ngono iya wei teh. Jadi bet salah orang pegawai wei. Menyo hana wei teh udah nak tahu hodaja. Kabutoe perle pegawai wei. Mengend lawi teh yang baik. Cukai, ke jileh dileh agi nan li yang li rasali. Nian nyandalah dak. Jadi e dunyanyo perle ke pegawai. Nabi natang lab dunyanya je tak baju. Nak tanaman je tak pajuk. penyakit, mau ubat tanaman lho. Hancif sakit, baju tanaman lho, je penyakit lho. Karena dari makanan, hinan penyakit. Dari makanan, hinan ni tibik ubat. Pajuknya sebab penyakit, pajuknya je ke ubat. Jadi, ada lagi nyan? Apakah baik nak? Perleh. Jadi, yang salah, kon pada penciptaan dunia, pada pemakaian. Mengikat hati, kagala hati ke dunia. Jadi, hanya ada 20 dunia yang kepuas, katanya tingga menjanjak lagi orang, lagi orang galak terhad ke kenderaan. Sehingga getem tulak kenderaan daripada ke e. Saya hanggau ke kenderaan. Lepas tabloh Honda cukup lagak, gerah, kesampuk, waktunya kena dua, hati-hati. <laughs> sayang. Oh lagi <laughs> yang ketulak, tak salah saya gulam. <laughs> Maka lagi orang punggung juga je. Perleng memang ketemanya ke kenderaan. Kita nak duduk atau jih. Memang jih kenderaan, orang-orang yang saya Baik sampai dah sayang ke jih, sampai jih ikh eh, itu saya Dunia ni lagi nyan kepegat. Perleh ke dunia, tempat kita nyotai ibadat, Gimana mana nak pegat dunia. Perleh makanan, manganaput atau baju. Tetapi yang tanpa tak bersapat, lempah jahit. Kupu. Horna meh. yang salah. Jadi, kan salah penciptaan dunia. Salah orang keterlaluan galak ke dunia. Jadi, yang masalah, tetapi banyak isgalnya nyadunya dan bermacam-macam syahwatnya nyadunya diputuwa akan urung hamqa ulok-ulok akan perjalanan mereka itu dan tujuan mereka itu. Paqasaru alaiha himmatuhum, maka tersimpan atasnya nyadunya himmah mereka itu. Jadi, tujuan udib satu-satunya, yang kedua-duanya akan balik. Agar okay, urung tujuan udib itu itu kan leja tuh takai kenan dia cik cuit inya di upper le maka adalah mereka itulah geurang jawaji di daerah badui ureung jawaji di daerah badu badu ni mana fon kota mekah olenya na pinggiran kota olenya gede wateh-wateh yang kaji yang hanali penduduk nyen daerahnyan ureung geja kenan paling enggak belah ra Nak tu orang Jakwaji melewati kan daerahnya ni leh kalau meneruk Umekah. Orang Jakwaji pada daerah Badui, berbimbang dengan herau unta. Dan umpunnya unta dan pertumbunnya unta. mamihana hana kenderaan, hana unta. Ke banjarak tak jai haji. Tentu saja pakai unta. Man daerah Badui ni kan ada ngelih unta kaduk. Nak semana unta. Nak kau umpun bi umpun unta ilih polam nyuna sakit unta pobat unta ile gedi otek pobat ubat unta di makanan merikat heha bacul oman unta ro kada tahan putra kabi ile naliung die bacok bunoh oh kabere lu kak cok naliung nyanyi bililam guli singa oh manyo kamri takoh lom takoh lom naliung nyai ile edi tengah nyalo melusa nyalo mitale pula illa akhirnya pada khalafu wa an maka tinggal daripada rombongan egop ibrang kak jawaji dia kau hempu lemak Padahal perlu jatuh wajib. Kan perlu bertumbuh lemak. Tetapi, hanya ada biasa. Paling mungkin juga dah jatuh. Menyumunan bukan biasa. Kala lelenggan biasa. Hatta ya hat, sehingga luput akannya oleh haji. Kan hanya menempat jatuh wajib. Lepas itu, kita tengok kata-kata. Kita tengok kata-kata, Wattuh kiluhuh si badiah. Dan dipubinasa akannya oleh binatang buas yang ada di daerah Badui. kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata Unta-unta, ibaju uru, uru ibaju gawaiannya ni tiga. Eh, kalau lewat dembon mana? Lewat dembon, juk kumpulin uang. Minta minta harta yang cukup lu dalam dunianya. Kon sekadar kebutuhan katanya untuk jahat kira. Akhir ji, kau nyu kumpulin uang, jek kumpun, jek ulat. Olehnyaan jek ke sebab permusuhan dengan urung, permusuhannyaan malah petaka begininya di akhirat. Jek ke penyebab degabo, degabonyaan penyakit begininya bahaya drought di akhirat. Jadi seluruh sifat-sifat yang bro terjadi begininya gara-gara begininya galak ke dunia dan buat yang bermanfaat begininya terabaikan gara-gara begininya -gara fokus ke dunia. Yang kian perbandingan berbah. Kaji Allah alamsoal. Sandal